Tahukah Anda? Dalam Survei Program for International Student Assessment yang dirilis pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-8, tapi dari bawah. Atau peringkat ke-62 dari 70 negara tentang tingkat literasi. Sementara UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun. Atau dari seribu orang Indonesia, hanya satu orang yang gemar membaca. Standar UNESCO perlu minimal tiga buku baru untuk setiap orang dalam satu tahun. Wow! Sebuah fakta yang cukup membuat kita kaget pastinya. Tapi permasalahannya bukan hanya karena minat baca yang rendah saja tapi karena jumlah buku. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 270,27 juta jiwa, total buku yang ada di Indonesia itu hanya sebanyak ini. Sangat tidak sebanding, bukan? Di pedalaman, minat baca anak justru sangat tinggi. Namun hal ini berbanding terbalik dengan jumlah buku yang ada di sekolah. Selamat sore sobat pedalaman yang baik hati. Saya Lamtio dari SD Niscaloo. Bersama rekan saya ada Nisianti. Kita akan uh, melihat kondisi buku bacaan yang ada di sekolah SD Niscaloo. Nah ini adalah gedung kantor guru sekaligus uh, ada ruang perpustakaannya. Nah kondisinya seperti apa? Ayo kita lihat. Nah, ini dia uh, lemari perpustakaan SD Riesel O. Ini ada dua lemari yang terbuka. Dan inilah kondisi buku-bukunya. Buku bacaan bercampur semuanya kelas 1 ada, kelas 4 ada, kelas 6 ada, kelas 5 ada. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Buku-bukunya robek. Dan ini sudah jarang dipakai karena... Kondisinya sudah buruk. Sesekali masih kita pakai buku ini sebenarnya, tapi tidak selalu setiap hari. Jadi buku yang dipakai di sekolah itu, buku yang SSM dari Tangan Pengharapan dan satu buku yang di dalamnya ada IPA, ada Bahasa Indonesia, ada Matematika, buku SPM. Terus, nah ini kemarin ada buku begini. Dari kementerian, tapi sebenarnya sedikit sekali dan kita butuh buku-buku seperti ini sebenarnya di SD di Salo. Buku bergambar, buku bercerita, seperti itu. kondisinya sedikit, cuman ada kemarin itu ada sepuluh. Tak heran jika banyak kita temukan anak-anak membaca buku-buku yang sudah lama, bahkan sudah tidak layak lagi, apalagi bagi anak-anak yang baru bisa membaca. Buku menjadi barang yang selalu direbutkan oleh mereka. Bahkan, semua jenis buku mereka gunakan untuk bisa belajar membaca. Tangan Pengharapan membuka campaign baru, yaitu Jendela Dunia, di mana kami akan membuka taman bacaan di setiap feeding and learning center Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam campaign ini, Anda dapat mengirimkan donasi melalui rekening kami. Dengan memberikan keterangan jendela dunia atau dengan scan QR yang ada di layar kaca Anda. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke call center kami di 0813 1433 3341. Kaitkan minat baca untuk Indonesia yang lebih baik.